kira anak manis, senang nih sihirak, kau watun gue,enerima apa anak nih nih sihirak, gue pan ini, pan setia karom watun gue, yakin, yakin, loh, bumi, dan iya dari Mas senang terus menerima terus madok ini sama sama seneng, Oke, Mas bener -bener setia nih, ya Mas bener-bener setiap nih wawatan gue ya e. sampai mati lah sampai hidup semati ngomong mau kayak kayak Romeo dan Juliet ya kaya ya <laughs> jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper sehat channel Fajar Duper Okay, bosku, kita hari ini lagi melihat uh, Mas Dwi yang sedang mencari ikan mujair menggunakan jaring. Katanya sih, iwak mujairnya nanti kalau memperoleh iwak mujair, katanya mau buat umpan pancing kepiting. Ini lokasi jaringnya ada di uh, samping rumah dulu di sini bosku sawah yang subur tapi sekarang sawahnya berubah jadi seperti ini bos nggak bisa ditanamin kena air laut bos nah itu Mas Doi lagi ngopiak-ngopiak di sana tuh Mas ini di sana lagi ngopiak Kayak jadi kita lihat aja seperti apa mudah-mudahan nanti Mas Doi eh, jaringannya bisa memperoleh hasil atau Mas Doi bisa eh, main kepiting dengan impan ikan mujair yang lagi disari ini Yang belum subscribe silakan subscribe yang sudah subscribe nonton video sampai selesai. Soalnya mas doike lagi njaring ikan mujair. Jare panggo apa kia ibak jare e. Singa tas ngomong ya. Eh, masih apa? Boleh masih ngomantun. Pasare <laughs> sakit wong nih ngomong-ngomong pacarnya mau di ngomong-ngomong saksi ya eh, Dolan badi, ah oh padi, ayo kok ke belum kenis ya? iya sih, ngomong no, no, hmm. lagi dolanes dok tengah ya iya iya buca waktunya arahnya siapa eh? ngomong-ngomong cacak oh tempe dolan <coughs> nah kayak ingin yang sindingin ka buca-buca kidulan buka nanti ya ya bapak kan ke pribek ya eh. si ayaknya ayaknya ke pribek maksudnya pun ngasih jawabannya ngelak oh jadi intinya eh. ada yang mengatakan jawabannya si berbelit-belit gue intinya orangnya wadon temen ya iya eh jadi eh. eh. e, aja terusakan eh Patil iya bad ngawak iya lalu iya e, lalu Ario wadon didolari atau dobroli berbelit-belit terus akan rekodnya kok eh ditinggal eh berarti kau tandanya wong wadon orang senang eh dan kawin bisik abung ini eh. oh. win teman nanti eh. oke semua ini eh. kita ngomong buat tegian masih nonton Iya eh, wong wadon hari bukan berburu setelah wong wadon nonton terus merasa melas terus bisa Eh, uh, Ndola Nimas doa iya siapa Wong kan libur Iya, siapa Boros yang mau? Yeah. Mana ke Eke? Kepala Tako Ana manis, Anawo senang nih. Syira, kongoton gue. Nanti maapa Anani nih? Syira, kowe. teman pantemenan beli, pan setia karo ngatur gue teman, ya. yakin ya. Seng, seng demi Allah, demi Allah. Oh ya, wis karet bumi. <laughs> <laughs> bumi, lagi lari dan bumi senang. Eh, ya, sah, wis oh, <laughs> jadi mas doik. Weh, ya, <laughs> iya, dari semua mas doik, ana mewah. Dun hintonong terus nerima terus. Mas doik ini sama-sama seneng ya mas doipan bener-bener setia nih mewah. Dun gue ya, ya sampai mati lah sampai hidup sematilah ngomong mau kaya ke kayak kayak Romeo dan Juliet ya, ya ya pagen <laughs> <laughs> <laughs> Mas Doi i, barte, sik, sikil gundas gundasku sikil Ii. yang penting gue bisa makani keluarga dan orang tua nih dipakani, diterima nih Mas Doi orang kosong kosong ya, ya. hmm. kayak hari uang rumah tangani ku pasti anak pengkerangane iya anak Ii. tukarane ayo kono tapi ya tukaran tukaran ya ya sing wajar lah. Tapi nom terus tukarannya anda cek ya. Hahaha kayak semang. Kayak semang. Kayak mau main mas doeki lagi. Awak ambil anak orang megawe doa kosong. Mana sih? Ulangan kat turun baik. Kaya tak kering ya. Lagi mau apa? Lagi mau apa lagi? Udah kawat ya. Iya. Ya moga moga sih nonton eh minat tinggal main ke. Uh, Mas Doi, rumah Mas Doi ada di Dusun Pon, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Trempung. Mas Doi sendiri adalah tipe laki yang kerja keras ya eh, Mas Doi. Eh. Cuman pekerjaannya Mas Doi ya seperti ini, cari ikan, cari kepiting, cari udang, ngebut eh, pari, macul, ya pokoknya eh. hal tanil lah. Eh. Hmm. Hmm. Oh layak hejen kultaria ya, bantu oh ayah kono iya nah ya. semua mana karung gunung eh iya ya, kue nanur apa ban bolet bolet ya, ya, macul ayo. gelem macul jinpetnya hmm. uang lanteng tuh udah biskonia kayak nah semua mana masuk ih ya, oliu watun gunung lah sing karo iwak laut ya, ya. karo desa ngomane cari watunek ya watunek a Adui, sana cari ikan buat lauk. Mas Doi siap. Siap. Siap, siap lurus iwak. Anggok, lauk wadoni rumah. <laughs> wadoni kayak Mas Doi lagi lurus kepedaan. <laughs> Oke, Mas Doi orang pili. pilih pilih orang pilih orang pilih orang pilih perawan. Pokoknya yang nyangkoli Mas Doi siapa. Nyangkoli orang, enggak. Mas Doi seneng, terus wadoni enrima. Iya, dadi. ya beli. Jangan nurkuningnya melengkung, <yukir> tapi namun anak prawan doi tapi perawalnya orang setia orang terima apa anak ini mas doi ya jangan nurkuning orang sistem melengkung, ngeblake, <yukir> mengkeret eh <yukir> okay, bosku jadi kita sampai di sini bosku karena waktunya sudah uh, siang dan sudah capek dan mas doi sendiri habis uh, jaring di lokasi sekitar sini kalau enggak memperoleh hasil mau pindah lagi ke sana yang agak jauh jadi kita sampai di sini bosku apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus saya dan masuk minta maaf yang sebesar-besarnya seperti biasa bosku sebelum mengakhiri tayangan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh